Waspadai USD Swiss franc sedang tertekan Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di sekitar area kritis Perhatikan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 Sebaliknya waspadai jika harga US di Swiss Franc terus bergerak ke atas dan menembus level 0,90354 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0,90567. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.